Pantai, keteru yeah. gajah mewes semat the fucker Semat the fucker terlalu banyak penjiplak. Huh? Cuma ikut rame penjiplak seperti maceh yang lain hadir sebagai kawat. Buta tuntun tulis, rakan rakan. Bukan soal menggurui, cuma ungkap isi hati. Oke, okay, my homie, I am ayah istinilah. Pen satu, Number one, pria di pantai Barat, hipnotis masyarakat yeah. hingga yang kotor menjiplak uh, sampaikan kangkai uh, uh, West Coast, merajalela banyak penggemar Shit, haha, kacang lupa kulit bikin pintar Satu aliran ikut serta para rapper sakit telinga jujur kalau sama dengar kamu menyanyi batrek request Coast dengan suara delapan Menyanyi ka atau cuki suka ya Tarsan 100% saya akin dan pasti kalau Kampu kata-kata pakai lempar di anjing mati